Peristiwa setahun sekali Selamat pagi Di pagi ini aku awali dengan rasa bersyukur Karena masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar Dan matahari yang hangat Meski di tengah-tengah padatnya kota ini Hatiku merasakan bahagia karena peristiwa yang aku tunggu-tunggu setelah berbulan-bulan dan berhari-hari. Kini telah datang, mulai aku mempersiapkan diri dan berdoa agar diberikan kelancaran dalam segala kejadian maupun perbuatan yang aku hadapi hari ini, waktu. Menunjukkan pukul 09 kacamata, aku bergegas mengambil perlengkapan dan melangkah pergi dari keramaian dan padatnya kota ini. Aku berpamit untuk pergi sementara pada kota itu. Perjalanan pun kini aku mulai sambil menikmati keramaian arus jalanan. Dan macetnya di sudut kota Tak terasa perjalanan pun Sampai di bandara Untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya Sambil menunggu jadwal penerbangan Aku duduk sembari minum kopi Dan menikmati sebatang rokok Yang aku hisap Tidak terasa sudah terdengar Panggilan jadwal penerbangan pesawat Aku pun segera mencari tempat duduk Yang berada di dalam pesawat tersebut Di dalam perjalanan penerbangan Aku melihat begitu indahnya Tuhan menciptakan alam semesta ini Begitupun juga aku sangat bersyukur Masih diberi kesempatan Dalam momen-momen peristiwa ini Meski peristiwa ini hanya setahun sekali setidaknya peristiwa ini telah merestar isi kepala yang sudah terlalu banyak virus-virus Agar bisa kembali fresh Setelah satu jam dalam penerbangan pesawat pun mulai mengambil laluan untuk landing Kini hati pun sudah tidak karu-karuan merasakan kebahagiaan itu yang sudah tidak sabar rasanya ingin melihat dan berjumpa mereka-mereka yang sudah lama tidak aku peluk dalam pelukanku peristiwa ini sangat berharga dalam hidupku dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa kepergian hanya untuk kembali bukan pergi untuk selama-lamanya terima kasih kepada peristiwa setahun sekali